Tabea, salam baku dapat di konten Mama Ipa Bakar Lota. Mbak saudara, badai Corona saat ini bagi sebagian orang adalah bencana. <tuk> Tapi tidak untuk sebagian kecil orang, karena dengan badai Corona ini, sebagian kecil toram, pebaik saudara, bisa mengawis keuntungan di dalam badai Corona ini, yaitu dorang baju al masker. Dan aksesoris-aksesoris masker lainnya, nah, dorang bersaudara tadinya ada yang petani tanam tomat dan rica, ada yang tukang ojek, ada juga tukang bentor. Tetapi dengan badai corona ini, dorang melihat peluang bersaudara. Memang terhenti basuh ini, dong, cukup eh, cerdas dengan melihat kondisi corona ini. Artinya, dorang dengan adanya corona, dorang tidak terpuruk dan tidak menyerah. Begitu saja dengan corona. Dorang berubah pikiran. Oh, ini ada corona, ada anjuran pemerintah harus pakai masker. Ah, maka dorang dengan inisiatif sendiri berpikir untuk berjualan masker, Basudara. Ah, ini ternyata kemudian, Basudara, menurut orang pe Basudara ini yang berjual masker, ah, Dorang mendapat keuntungan lebih dibanding dorang jadi tukang ojek tukang bentor dan bertanam rica dan tomat, mbak ini hal positif yang memang perlu kita acung jempol untuk mbak saudara ini. kalaupun kemudian badai korona ini dalam waktu dekat dia berakhir ah, maka mungkin domba saudara domba lagi pada pe mata pencaharian yang sebelumnya tetapi ba saudara kalau ba ini <laughs> masih tetap berlanjut berarti dong ini tetap berjualan masker karena keuntungan yang mereka dapat itu yang dorang rasakan lebih daripada sekedar doran jadi tukang ojek tukang bentor dengan tanam rica dan tomat, ba saudara. Nah, mari ba saudara, kita akan dengar apa yang dom bilang. Ini mama ipa mau menyusuri dompet area dengan alat transportasi si kuda putih di belakang yang sudah standby. Mama ipa cabut dari rumah menyusuri lokasi-lokasi tempat jualan masker, ba saudara. Mari ba saudara. Ayo ada ibu mau tanya dulu ya, sejak kapan ini berjual, apa itu nama, masker eh. ya? A -a. Sejak tempat apa berjual ini? Tadi Bila, bilang? bulan puasa. Ah, mulai bulan puasa. Ini masker ada berapa macam ini? Berjual macam ibu dia ini, Jadi harga saja ada yang 5000 ada yang Rp10.000.000, Tom? Kira-kira satu hari bisa berapa dilakukan? Rata-rata, rata-rata. Kalau pertama, dari pertama pun. Boleh usah ini, ya, Ibu? Dari pertama, rp juta. Satu hari? Saya. Ih, sekali ya. Sampai 6 hari itu bisa berendam. Hmm. Ini apa pun ada jual ini, ini masker India? Kakak suruh lagi, abu. Ada corona toh? Oh, ya. hmm. Masker ini tidak digunakan untuk kita atasi apa toh? Jangan baca cerita kong. Ada itu toh percikan toh. Huh? Hmm. Tapi ada juga kalau mau jual mesti pakai. <laughs> mesti pakai coba. Kasih contoh tuh. <laughs> tetap tinggal. Ah, eh, jangan opinya tetap tinggal. Ya. Nah, kalau baca cerita dengan ibu begini mesti pakai masker. Kalau cara baca biar cara itu terapa-apa. Nah, kalau ini yang pakai topi ini berapa dia harga? Rp. 50. 50, ya. Eh. Nah. apa dia kalau yang pakai topi? Raskir topi. Masker topi saja, ya. Eh. Pendapatan satu hari bisa dapat? 1 juta. Ya. Uy, lumayan sekali. Itu dari hari ya. pertama. Dari hari pertama, tuh. Bapak gitu, rata-rata satu -rata juta satu hari. Rp. enam hari. 6 hari ini. Oh. Iya, menurut sebanyak orang yang ya. berjual kalau. Okay. Ya. Begitu dulu ya, nanti ya. itu saja. Terima kasih. Ya. Pendapatan menurun begitu. Lalu, Lalu eh, jualan ini masker? Ya lumayan, sedikit, lumayan bisa cukup makan. Masih mendingan, Masih dari, mendingan dari, ya, pada dari, dari, dari, dari Ojek. ya. Eh, itu berapa lama ini? Saya dari ya. Kira-kira satu hari rata-rata bisa laku berapa? Ya, ini tergantung orang-orang pembeli Kadang? Kadang cuma lusin Bahkan ada yang, yang datang bilang minta saja, saya kasih. Kalau begitu ya? Karena <sukur> cuma uang kasih. Dan <sukur> mengelamatkan orang. Iya, mancar ini bagaimana orang cuma minta? Ya, salah-salah dia bilang, enggak mau ke uang tapi saya pikir kan itu kan menyelamatkan nyawa, iya, nah, makanya saya bantu kasih orang ya, saya bantu saja. Dan iya. Ini, <laughs> ini tahu dong maksudnya, maksud dia. Iya iya. Ini Ini untuk apa dong? Iya. Dia kan untuk bisa menjaga sampai orang dia sampai dengan corona. Oke. Kita mesti pakai masker. Menghindari dari dari covid sembilan belas dari Pak Kirsi. Ini kan anjuran pemerintah tuh. Pemerintah orang mau didengar jangan dikeran panakin. Makanya masyarakat sedek itu Nah, ada Pak Raskir. Saya ada kawan-kawan saya yang iya banget tuh amat minat basket saya kan amat kagak aja ke sana orang tuh saya kesemasin. Teman-teman saya mah abang bentar sini. Kalau saya bilang jangan panakin. Iya iya. Kan dikoran kalau cuma kamu yang mati kenapa apa? Tadi tadi ini Kasih banyak atas ya, Thank mm -hmm. you.